Halo guys, welcome back to my youtube channel Hari ini aku bakal ngelanjutin gameplay dari k 2 Yaitu chapter ke 3 ya Chapter ketiga maksudnya, uh, di game nya udah sampai selesai chapter ke 3 Cuma ini baru part 2 Aku bakal join temen aku aja langsung tanpa lama-lama lagi Oke, okay, join game Widih, widih, widih Hidupin godong dong Tadi apa sih? Uap, uap petir, dan petir. Menghampiri naga. Hah? Belum bisa. Bisa aja mau bukannya. Belum bisa cuy. Oh. Eh, kalung nyoba nyoba lu. Anjir, nyobo -nyobo. anjir lah ke tiarang. Kembali. Keren kalung ini. Return. ini hancur depan gua bangsat bang. Aduh. Batu. Gas. Batu nyo aku gua mati sih? Kenapaan Kalau batu ini ngeheal atau damage? Nice. Kalau nih pakai ini aja jadi kita immune dari itu sih apa namanya kalau misalnya ada orang pakai petir atau pakai atau pakai fire kita immune immune coba ya coba apa aku biar gitu pakai dead fire sama lightning di oh, kasih shield tuh krasis anjir kan jadi shield dan fire ya nggak gitu juga Kenapa ping gue baru ult gitu, Bang? Sst. Mau bawah. Nih, coba deh. Serang gue pakai death di, di beam. Ah, ini Skyleaf. Nyari gue tuh, Cuk. Tuh tuh tadi pakai death, mati kan. Oh, <tuh>, layer. Terus sakit itu pakai apa, dah? Brick. Dia dapat carry Ferjo, gila. Gila lu. Tahan sih ya. Coba lagi coba itu. Coba buat lagi fan shieldnya nya Aku pakai ini mah. Enggak gitu. Ah. Coba aja coba blast. Hah. Lanjut, aja lanjut. Last connection lagi anjir. Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Ini netu rumah itu kayaknya dah no Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. si Ayo gua, gua, gua heal. <im> <im> Babi. Eh kok Apalagi <tuh> <tuh> gw aja ya apa tadi? ribet Oh, <tuh> dia di What? What? Oh, my god Coba bom lah Coba gua Kayanya Tentam sih <tuh> <tuh> <itu stik. tuh> itu gua pakai pakai pakai itu ya, apa namanya? Pakai yang Oke, yang dingin ya. Gua full narabah kedingin. Gua full narabah kedingin. 20.000. Oh. Nicknas itu soalnya gua full narabah kedingin ke ke SF, bukan apa sih? Ke Blizzard. Ke Snow. Wah! Gila. Oh, so, rasih kan. Saya masih terluka sakit. Mayan, ah gas atau gimana? Atau mau, dalah jangan ayo. Nangis, nangis, baku. Yuk, tahu <laughs> lah kita buat asam jet aja. Ada apa? Ah. Lepan ting, ting, ting. Ada wizard nih, ada wizard nih, ada wizard Wizardnya ngasih gua manjer itu, GG Siapa yang gua bunuh? Bantu? <tri> Oh nggak? Ya, nggak lupa, pegang di gua! Lalu, ih, pegang di lu! Awee, pantu aja nih, gini. Eh, apa yang gua? Beli, nggak coi lagi. Tepat <tuh>, nggak terlalu. Eh, listrik kayaknya enak ya? <tuh> oh, oh. Listrik? Cuma isi yeah. banget. Nyamber oh, banget. <tuh>. Nani? Takut! Siapa itu? Siapa itu? Bukit! Naaah! Kita bikin orang kesel gini Nah... Eh... Nggak bisa... Nih, gak bisa! Ah! Pesiona! Gak Bentar, bentar. ke kemana-tan? Eh, okay. gua ke room. Gimana cara ilanginnya? Oh. Nah, kan? Kelakuan. Telepon, pencet apa sih? Tadi gua bisa dah. Apa? Telepon? Hey. Oh my god. Huh? Ha! Manjur, manjur, manjur. Manjur, maju maju maju maju Aja. Aja. Aja. Aja. selamanya Aja. Aja. Aja. Aja. Aja. Nice, oi, backer, surrender. tapi siapa Dadi? Mana bingung sendiri. heal dulu, heal dulu. lagi, cuy. D.C. je terus Bentar gua online Tadi kita dapat staff kan Nah, enggak tahu dah. Dapat jester kayaknya. Kita gue cek dulu sekalian staffnya apa? Jester bukannya di awal. Oh, enggak tahu. Gua baru dapat belasan tadi. Lah. Gua cepat kah? Oh, lu banyak amat internet Aku lagi bapuk, guys. Hmm. Iya, Hari tunggu. Ah! Oh. Yeah, yeah, Thank you. Masuh versi Ini gimana ini? Keren, kan bisa gitu? Anjir e uh, Ini harus ngapain dah? Gak tau Buka kesini Itu pasti objektif, oh, Aba -aba, ob bonus Kayak nyaman, tapi pake atas Coba lihat dulu Really? <SILENCIO> yeah, <bahagia. SILENCIO> <Gak> ada tuh dia sih udah kebuka kayak penjumat shield electric shield kita butuh buku nih mau lagi ya enggak tahu nyari-nyari ke pinggir jangan langsung Lizard apa sih? Itu apaan? buat tornado itu? I did Jatoi! Ada lubang di kagota itu! mana nih? Backer! Backer! 5,000 Surprender! Yeah. Surprender! Yeah. Returna! Backer! Returna! Uh, oh. Surrender, Brissin! Backer! Uh, Gave a backer! Surrender, Brissin! Ritterna! Ritterna! Surprender! Ritterna! Ritterna! Ritterna! Ritterna! You're not my amateur. Boom, get out get out yeah get Surrender! yeah jadi Ini Ah Ini yang pakai tanda kan Ini yang pake tanda ah. eh, Ini kali <laughs> <laughs> ya oh, bisa Sudah mati Tuh oh, gimana caranya jir <laughs> Saya ini gimana? bisa oh. <tik> gue! <tik> Buku Tuh! <tik> Al! Gimana tuh? Biskuit sama es, buset a, senang amat sih bangsat sama es, ah. What? Tuh apa Tuh apa? semua dong, g g. WA w -a w, buru w -a w, -a -w, -a -w -a. We are we are bonus that spell. Tuh yang suka dead spell, dead spell tuh. 2. last. Ya, spell Iya. Yeah. gua juga anjir, bangsat jadi di <laughs> <juga>. Ini apa? <laughs> <laughs> Oke oke. Aduh. Aduh. Aduh. Nggak bisa. Kabur-kabur kabur hari terus. Ini aja yang ini. Bisa sih Apa Bisa.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 <tuk> What the hell? Iiiih Gave bakker! Oh, <tuk> <siri wiki> <tuk> jadi apa? jadi kita gitu orangnya? <tuk> <tuk> <Supremender>. Bipik, eh. <tuk> Eh? Kita udah Yuk orang duki kenapa yang gigi, dah udah? Hmm, biasa, Apa? ini Nih nih gua SS nih, Diam, deh, diem deh Autofuck parah anjir <SILENCIO> coba, coba, coba, coba, coba, coba, pilih, <laughs> <laughs> oh ya itu kayak eh, tadi, Van. Ya Van, ini penguin. Wtae, bisa begitu hari ini? Oke jangan pakai nge nge nge Eh salah. Klik, ini ada ngapain apa sih shipping ini ini tembak tembak seberang bapak Tujuh oh, ada, ada lagi, lagi bom bom bom bom bom. paketnya. bom dong? Thank. Bom bom bom. <laughs> Jumlah, Terus terus terus terus. udah udah udah Bunda bunda bunda. Gua mati gua mati gua mati. Oh, mati. Suffernder. Bisa tak tembembang kepada. Terus. Tu biknasanya. Itu tornado apa sih? Sakit banget, anjir. Hmm. Itu loh. Lu, lu kan lo lo kan lihat di bawah di atas kepala orang lo kan ada 4 skill kan. Skill 3 yeah. lo kan warna biru burung kan. Kalau lo klik kana burungnya, hey. lo bisa milih jadi apa? Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya uh, Sepender Hey Itu sakit banget anjir gue nggak bisa tuh kalau misalkan kena dingin langsung mati aja kan? Ponberapa, lo ini kan mah itu kan? Iya sama snow, sakit parah itu. Nani, backer, dah, wah mati. Surrender, mana sih gue? Hal, hal, yebebacker, surrender, yebebacker, pressing, backer. Give dia give him. pakai di sini. Surrender. Give Tolong dong. mundur mundur. Orang gua mana kok hilang anjir? Ayo tornado bangke. Surrender. Oke, udah maya, biasa gue anjing. Ya <tuk> tornado dong, sakit banget, woi. jatuh. BAKER! Uh, SUPREMDER! Saket banget ya, tau doang BAKER! BAKER! BAKER! Anjing gua ngapain ngebakal diri ke sendiri ya? Mana gua tahu? Lu ga, waduh. WADUH! Mantap. Mantap, iya, friendy fire mantap. <laughs> ah. Siapa? what hey hey hey hey hey hey Out out was <laughs> eh, hey, hey, abang eh, eh, eh, eh, ini apa eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, itu eh, lagi deh eh, eh, eh, eh, lagi jujur, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, wow. What? Ayo masuk, eh kemana dia? Oh, anjir, watashi, watashi, no wa si no wa -unagi. <laughs> watashi, <tuk> watashi, watashi, <tuk> oh, yeah, <laughs> iya dupa aja, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ih, jangan nyetrum ya bang Bukan nyetrum Ih buat bom bareng gua Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Tolong gua dimakan, gua dimakan Wah Gila asas gitu darahnya. Ya miso. Ya lagi Eh, ada 3. bom nih. Boom. Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, Bom dong, bom dong, ah. bom lagi, bom lagi, Sip. Mati bom bom, bom bom, bom bom, bom bom, bom please. bom bom, please. bom Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, ini bom, bom, bom, mati mati surrender surrender oke easy easy gaming easy gaming ayo pak apa oh. oh, <tid> yeah, <bugger>, <tid> Kenapa <tid> itu <tid> yang kiri? Open the gate. Kejepit gak kita? Oh nggak, hampir kemana? <tid> eh sini ada, yeah. apa? ada apa apa kan? Atau, busik, coba-coba. Coba aja, muter-muter. yang namanya juga Bang. Kapan deh? Ah, DC lagi anjir. Karma aja. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> Jalan. Aduh, DC lagi anjir. <laughs> Aduh. Yang kena listrik sorry ya. gue sih pakai listrik. Ngubi ngom ngatu pakai shield apa si kalib yeah. S.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 kasih gua mati lagi, <tuk> gua juga mati. <tuk> ngapain? Ini, ini bukan sih yang si kemarin tadi. Northir, Oh benar, senosir. Komerovilbar, Give a little book time. Siap siap revive guys. Emang dia bos? Atau? Right. Revive aja yang penting. <tuk> Bisa inti luki puki, bisa Tita Pucky yeah. kata Oh basah sih Bisse quest Frank guma. Buske. Lady. men tin si sak Everteen. Jadi anaknya cewek, terus bosnya juga cewek Krustaceans Kid nih Grandurora Hei Wari Kau Lu nyawa warna berapa lama, Fynn? Oh, apa? apa? Nyawa warna berapa lama? Ada sisa biling gue Oh, oh, oh. oh. Wow, dampara min beautiful beautiful butterfly Preba sugoi Go Go Fire Fire Fire Fire Fire 5 Winny to ama tenjo Osa Era te ria Era Ayo, Mama. mati dong. Good riddance, Lucky Lucky <dı> ini Ini kamar-kamar bahasa opet juga. Ini lagu sih. Beda eh yeah. <laughs> Tuh dapat spell lagi tuh Abuse scroll Abuse a scroll Lightning like, Dino main menu Main menu lu main menu Yaudah Highly vulnerable to cold and ice Anjing lo bantar Aduh kasar kasarnya orang onet Gak tau lo biarin Hai, belum baju ngomong, ngomong kadal kini kintil. Nah, sih, dah. manek buat apa? Buat apa bagus tuh? Apa fire lightning call? Hai, mangga gua kok mau pakai ini aja? Tetep gas, gas, gas. Oke, tuh 2 3 There are several predefined artifact sites in Magicka 2. kan uh, modifier tuh. Harus set di hard fin. Space space space space. space. Buka buku, buka buku. Nah ya. Yeah. Get out. <laughs> hmm. Oh, big. <baby>. Hmm. <laughs> ha. Apaan tuh? Kenapa sih, Nick? Mau terlihat, Nick? Sentir? Apaan itu? Apa ya itu? Buat apa sih itu? Buat eh, ngeboost dah. Buat ngeboost dah. Kan katanya buat random kan? Random start. Oh, bacaan. Gue bacanya. Tuh kan bener, <tuk> apa <tangan> mati? <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Hah, apa sih gak Jadi katanya mah dia ngasih spell random Apa random? itu habis abuse scroll, ngasih uh, spell random Katanya mah Kok gue kena weakness sih apa nih? Sakit banget Ih. NOM NOM NOM NOM NOM NOM Si Vindy ya yang.. orang tahu yang sih.. Hitam.. item, <laughs> Hitam.. Hitam kain sama anjir.. itu siapa bagus banget.. Waduh.. Bom bom bom bom <laughs> ya mati semua anjir.. <gasps> <Surrender. laughs> Kok oh, gua gak bisa di heal sih anjir? Ah, sial kali. Agak Oh my god, heal enggak ada rasanya. Ah! Ah! What the hell? Jumper. Spirit force. Spirit force. Spirit force. Bom bom bom bom Apa? Half smash. banget. banget, oi. Bucky, give a bucker. Bucky. Bucky. Bucky. Bucky. Bucky. Bucky. Uh -huh. I give Surrender, Bucky. Give the bucker. Surrender, Bucky. Surrender. Surrender. Yah! Hell <laughs> of a fuck titik dong. Ayo, aku Eh! itu! Ada buku ga? Atau sesuatu gitu? Yang bisa dicari Yeay bakal Finn matiin shield lu deh Lihat nih mekaniknya Nga mau Nggak susan Mau Cobaan Liat orangnya kebakar lucu Cuan juga Nih Diem deh diem diem Loh. Eh Kelebihan gua Setelah bentar ulang <laughs> Coba lu Coba lu diem nanti. Finn Sampe orangnya jalan sendiri <laughs> Gua, gak bisa ngapa-ngapa. Iya, Gak tau Bawah kan. Terngah apa sih aja nih, aja saya lagi Wah. Paket sih. <tuk> oh my god Udah itu <tuk> temen lah <tuk> Maaf <tuk> <tuk> Dia petir berarti ya lana apa? Air kah? Oh bener, witness air, witness air nih Kayaknya dead air itu? oh, lagi pressing. My God, Gila pakai dead school apa sih itu? Subkit dead? jadi guangnya? Emang iya? Ya-hal! Itu siapa nge-hewn musuh aja musuh, bermati anjir. Oh itu Aku tadi mati. Gue hal. Gua keren mana anjing. Eh <laughs> <tuk> jangan dibakar juga. Cucu cucu cucu cucu. Lihat deh kalau agak bakar deh ke orangnya gerak sendiri aja dulu cuy tai. Ya hal. Jangan begitu dong Abang. <tuk> Wede wede wede Aduh ini harus main menu donor nanti dah Gila ganti staff gua nyer Umpak <tuk> ngepet gitu. Staffnya kurang aja kalau itu Emang damage deathnya sakit ya Cuman Healnya jadi cuma 20 biji anjir 20 HP doang uh. hmm. Space Finn terbang. gua. <laughs> Tuh game bisa, bisa di bisa jadi, jadi sakit anjir. Oh my god. Eh sorry. ya Pas depan rasa anjing ya, alah. <tuk> Boom Hahaha <tuk> Anjir gimana pake banyak kebanyakan goblot <tuk> Ayo langsung mau surrender. Thank you Nih kok kayak gini kita tuh bisa lawan Anjir pantut Anjir apa tadi bom bom bom tau tau spam nih spam. Bakar, surrender. Ah, shit. Ah. <tabuk> mati. Surrender. bantu. tidak. Haha. Ya all. Quechirna? BAKK.. Gek loock kwamba kendert-nya aja ziemlich.. gila ya. Huh? <tuk> surrender, Biar cepet Bik, Gak usah lagi Oh anjir Gue bloknya. ya Gue pake hatu anjir <laughs> aduh ini kebanyakan ke bagian fire nggak sih mega plants wah bucket ya kayaknya mau ganti hard bucket racing surrender dijatuhin Oke, thank you halo, oke, kecil lagi? <laughs> wait, wait, wait, wait. Hmm, okay. <laughs> banget ya woi woi woi woi! hal, hal, hal, hal, Anjir Surprender Resting Hei gue dateng surrender, Gave a party Anjing Gak ada yang benar, <tuk> hmm. <tuk> Aduh Ini kalo bisa lapanin gila sih kayaknya deh ya <tuk> Oh gila <tuk> Nggak, nggak story kita udah bener, iya, Pak Budi, Pak Kyo, Kyo, teman Itu apa tuh? Tuh, asam lu, kamu tidak ke timonya. ya, Al, <gila>, ya? <tuk> hmm, Pak apa ya kayak gas lah <tuk> salah <tuk> <tuk> Kyo, lah e belum apa-apa sih aku gua anjir anjir. Wih. Wah anjir. Biar cepat gini caranya. Nah, yuk maju dulu. <laughs> hmm. Go kan? Atau? Oh, no, no, no, no. <tuh> Kok bisa gerak sih? Kok oh, bisa gerak, anjir? Gobong, <gulang> boleh Bisa gerak, ternyata. Wah, gila. Paketnya. Oh, Sampai guys Ah mati Ada yang mati enggak Oh, wow. Uh. Iya, mereka weakness sama ini ya? Oh, benda hidup ya? Benda hidup. Hahaha, <laughs> gapunya benda hidup Apa-apa benda hidup? Iya, <tuh> maksudnya hidup-hidup gitu. Bucky! <tuh> apa itu, aduh Ada buku nggak? Nggak ada ya? elep kan? tahu Surrender, surrender, superb hacker, Anjir hacker, superb Surrender, Surrender. Di combo gila. Surrender. Kami kadeni gua. Nah, gitu dong. Aduh, Oh. <laughs> Oke, okay. bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Gila ini. Bueno Vin. kok bisa segitu? <laughs> <laughs> Better off, dong. <laughs> <laughs> Wah, ini <laughs> Eh, tidak. Oh, baterai. Kali terus saya jangan enggak berhenti. Aduh, ada challenge lagi oh, tuh ini kan. ini? 3 Challenge sebenernya. challenge. Mana? Apa listrik ya? Listrik ya? <laughs> Amerika aku. Hah, pakai apa dong? <laughs> pakai heal kan? SSS. SSS. Oh enggak, pakai heal, pakai life, pakai life Pakai life, Sakit life. banget life nya Emang kita life nya enggak sakit sih. Game <laughs> Bucky. Game Bucky. Bucky. Halo. Game Bucky. Jal. Game Bucky. Jal. Jal. Jal. Jal. Bakker, Oke live, pakai live, pakai live, Oke live guys. Bakker, Pakai pakai Bakar terus. Nah gini dong. Wah, tuh ada stun. Kayaknya api dah. Fokus ke api dia. Masih bonus the fire, death and steam. Wow. Greatly wakens the life spell. Coba sini, gohil lo deh dapat segitu mah. Coba fire ah. Iya, yeah. oh, anjir sakit banget itu. Gila. <tuk> <tuk> Gila. Goblok <tuk> <tuk> <tuk> kan. kali. Sekelnya ke kemana? Enggak tahu. Pasar. Apa? Pasar? Pasar Oh, perang sahabat juga. Mau tunggu Sekali dulu juga. atau gimana? Tunggu dulu aja kali ya. Ya udah, ikut dulu ke Memen dulu. Kuitnya gimana? <tuk> ya tinggal aku aja <tuk> Oh, semuanya ngikut. Kayaknya. Ayo. Ayo. Oh iya, ah, dulu. Equipment, skin. Par, anjir enak banget gila. Bagus banget staffnya gila. OP. Mening incre incredibly bad atau greatly Weakened Masih bagus sama atau? Oh, tahu udah. Incredibly bad mah parah. Udah tiap gua fase sama aja cari yang nambahin guns. apa ya? Nambahin spell gede buat yo. Ini kan teman gua ada pada define yang why itu anjir. Belum ada yang mau jadi healer mah gua gua kan revive aja dah <laughs> <Campe gua>. hmm. <laughs> hmm. anjing. Capek gua ya, tuh. Mhm. Mengeran anjing <laughs> ini. Oh, kita bisa ganti voice anjir. Emang bisa makanya gua ganti yang ya. <laughs> <laughs> ya? <ayo. laughs> anjing. Hmm. Serend. Oh. Stop, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Surrender.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 Aduh, oke okay guys, thank you yang udah nonton. Aku bakal selesai di sini aja karena tunggu teman aku beres asar juga. Kayaknya aku bentar lagi bakal udah sih soalnya udah jam segini juga. Ya udah, okay. kalau gitu thank you yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bye bye, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi.